Sekian ringkasan pagi ini laporan lanjut berita tempatan antarabangsa dan sukan menyusul jam 9.30 pagi nanti. Terus hidupkan pagi anda bersama TV3. Assalamualaikum.